Harga emas yang dijual di pegadaian terpantau naik untuk cetakan Antam dan untuk cetakan UBS cenderung turun pada perdagangan Kamis, 29 Desember 2022. Berdasarkan informasi dari laman resmi pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp577.000, naik Rp3.000 dibandingkan dengan harga pada Rabu, 28 Desember 2022. Sementara itu, emas 24 karat UBS dengan ukuran yang sama hari ini dibanderol di harga Rp 538.000 atau tidak berubah dari harga kemarin. Emas antam 24 karat ukuran 1 gram hari ini dibanderol di Rp 1.050.000, naik Rp 7.000 dan emas 24 karat UBS dijual pegadaian seharga Rp rupiah atau turun Rp 1.000 dari posisi harga kemarin. Selanjutnya, harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp 5.012.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp 4.941.000. Harga emas batangan 10 gram cetakan antam hari ini dihargai Rp 9.967.000. Sekian harga emas untuk tanggal 29 Desember 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini.